Alright, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat laki selalu amin. Ya, sebelumnya terima kasih ya yang sudah ngeklik video ini, uh, sudah nonton. Terima kasih banyak, dan juga mau ngucapin terima kasih banyak juga ya uh, untuk subscriber. Jadi per hari ini subscriber saya sudah hampir 800 eh, eh, Satu pencapaian yang saya enggak duga Sejak pertama kali saya buat video pertama di bulan <tuh> Januari Kemudian juga terima kasih banyak untuk viewer yang nonton video saya sebelumnya Uh, ngevlog di salah satu acara Honda uh, wow nggak nyangka banget uh, luar biasa Terharu saya sampai 5000 penonton sumpah saya nggak nyangka dan banyak komen-komen positif juga ya terima kasih banyak semuanya yang sudah support ya mudah-mudahan saya masih bisa buat konten-konten yang lebih baik lagi dari sebelumnya So, setelah beberapa motoclock sebelumnya yang pernah saya buat, selalunya pergi ke pinggiran pantai Jadi kali hari ini, saya mau buat yang berbeda Saya mau pergi ke salah satu gunung di Pungtau, namanya Nui Hai Dang Uh, salah satu gunung dari tiga gunung yang ada di Pungtau ini jadi sebelumnya saya sudah pernah buat video di gunung satunya lagi di Hoi Ho -Oh Park Nah kali ini di mau Haidang nggak uh, jauh sih nggak jauh paling 5 10 menit sudah sampai dan nggak terlalu tinggi juga uh, seperti bukit lah tapi lebih tinggi lagi. Uh, ini pertama kali saya ke sana juga, belum pernah ke sana, jadi setiap sekalian jalan-jalan lah di hari Minggu ini. Seperti apa di atas saya tidak tahu, uh, mari kita uh, saksikan ya, uh, dilihat sampai habis videonya. Oke, okay, kita gas. Hari ini saya kembali lagi pakai Vespa andalan. Case file x125 uh, sudah diservis jadi hasil lumayan enak untuk naik bukit kali ini dan seperti teman-teman bisa lihat ya di perjalanan sangat rimbun kiri kanan pohon pemandangannya juga bagus udaranya juga bersih dan gak kotor gitu loh jadi Ya, worth it lah uh, bikin motovlog kali ini. Sepertinya di beberapa spot yang pemandangannya bagus, ya, uh, itu ada dibuka cafe. Jadi, mereka cukup cerdas, sepertinya uh, memilih lokasi yang bagus. Biar apa ya, pemandangannya agak berbeda gitu. Di atas bukit memandangi kota sambil minum kopi. jadi tadi sewaktu saya ganti mounting posisi kamera uh, gak sengaja ternyata kameranya jatuh jadi mountingnya kurang bagus saya pasang ya musibah terjadi uh, kameranya jatuh dan ada scratch di lensa kameranya karena saya belum pasang uh, pelindung lens guard untuk kamera saya ya tragedi sepertinya terjadi hari ini uh, jadi kalau teman-teman lihat ada uh, titik hitam di kamera nah itu scratch dari kamera saya jadi mohon maaf ternyata hari ini foto vlognya kurang berjalan lancar dan sesuai dengan rencana Lemangannya bagus, jalannya juga bagus, nggak ada lubang, salut banget sama pemerintahannya. Tahu, jalan di mana mana bagus, nggak pernah saya lihat lubang-lubang. Ya tapi kayaknya saya <tuh> sangat bersedih nih karena kamera jatuh tadi ya, pasti hasil hasilnya jadi kurang bagus juga. Mungkin mobil sedang parkir, lalu sebentar saya kira tadi udah sampai ya. Ternyata langkah uh, parkir untuk sidang di cafe di Ternyata masih jalan ke atas bibitnya. Kita sudah sampai, kurang lebih perjalanannya dari bawah sampai atas kita 10 menit. Kita cari parkiran dulu. Tadi di parkiran ya, banyak mobil travel, van atau bus, banyak di parkiran itu artinya banyak turis lokal dari luar kota datang ke Kintau dan mampir ke sini, di Haidang Mountain. depan saya ini ada mercusuar tua atau lighthouse di atas bukit Nohaidang ini. Jadi saya kira yang menarik di sini mercusuar ini ya. Selain pemandangannya juga eksotis bagus banget di sini. Jadi Pungtau itu terlihat seperti kota modern tetapi tetap tradisional itu kesan yang saya dapat di sini. saya masih merasa agak kecewa ini, masih merasa sedih karena jatuh kameranya, jadi teman-teman kalau melihat ada bintik hitam atau scratch ya itu dari hasil dari kamera jatuh yang tadi ya Saya kira saya tutup dulu video kali ini. Saya ucapin terima kasih banyak yang sudah nonton videonya sampai habis. Buat yang subscribe yang sudah subscribe terima kasih banyak. Sekali lagi buat yang belum subscribe mohon supportnya untuk mensupport untuk mensubscribe channel saya. Ya terima kasih banyak, kita bertemu lagi di video berikutnya Oh ya, yeah. uh, by ya yeah. um, Tadi saya bayar parkir 10.000 dong, sekitar 7.000 rupiah Tapi untuk masuknya itu tidak bayar, jadi semuanya gratis cuman bayar parkir saja Uh, semoga kalian menikmati ya uh, video ini Walaupun kurang sempurna menurut saya Karena ada scratch di lensa kameranya Yang namanya juga musibah Kita tidak tahu Jadi terima kasih banyak Mudah-mudahan di video berikutnya Bisa lebih baik lagi ya Sampai jumpa Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh